Ini ditanya dulu ya Bu. Ya. Oke okay, sudah. Takut. Guys Rakiha mau vaksin, doain ya Rakiha pintar, nggak sakit biar sehat. Cao. Ini ditanya dulu ya Bu. Oke okay, sudah. Apa rasanya? Nggak ada rasa kan? Sakit sedikit nih. Murah berapa ya, kak? ya? berapa kak? Hah? Yang huh? 6 Enam. Yang terlalu besar, karena kayak kau dua ya, aku Belum Bisa, gua, ya, ya, hmm. pernah ketemu teman. Oh, belum masuk PT <laughs> <Bum pernah>, ya. <laughs> ini. Oh, oh. Belum pernah dia. Dia kan tergantung orang tuanya sih. Belum pernah. Semuanya full sih ya yang sebelah sini sekarang Bisa, Nanti, Kiri kanan Dagingnya tebel Nanti dikompres sama Mami yang ini ya fever Biar dingin-dingin Bismillahirrahmanirrahim Sudah Masya Allah Ya. aku ya. okay. Teman-teman jangan takut divaksin ya. Biar kita sehat. Rasanya enggak sakit kok kayak digigit semut.